Dinner bareng berdua dan setelah itu kita lihat oh sahabat ya mereka lagi belanja baju bareng nih Luar biasa cidukan kejutan vitamin yang selalu diberikan untuk kita semua Farah fans Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada dedek lastik keji Ini adalah vitamin luber malam ini persahabat ya yang membuat kita semakin bahagia Mudah-mudahan, tentunya kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky. Bilar ini kayaknya lagi buat konten bersahabat, ya. Konten bareng, tentunya pasangan kapal, pasangan terfenomenal tahun ini luar biasa. Mudah-mudahan kita dukung, kita selalu kompak mensupport untuk Lesti dan Rizky. Bilar, postingan tersebut juga bersahabat lagi di post kembali oleh akun Instagram HP Rekata Sultan. Banyak sekali komentar dari para fans, persahabat, sahabat, ya, ini salah satunya dari akun Instagram suartyansker 1 mengatakan, hari ini banyak bikin konten tapi entah kapan di up-nya, belajar sabar terus <laughs> Doakan yang terbaik aja, persahabat ya, tunggu aja kejutan yang akan diberikan Kita hanya bisa bersabar menerima vitamin, luber vitamin bahagia dari idola kita ini